Wan, wan, wan, wan. Hei, bukan, bukan Bukan, Hei, tidak, tidak, Depan Hei, tidak, tidak, tidak. Hei, tidak, Bagaimana kurang hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat pastinya cuy. Seperti biasa saya cakapnya, jangan lupa basuh tangan, cuci tangan dan selalu jaga SOP cuy. Jaga kesehatan pastinya cuy ya. Oke cuy, bagaimana puasa kurang hari ini? Saya harap puasa kurang itu berjalan dengan lancar cuy ya. Berjalan dengan lancar, nggak ada hambatan gitu ya. Ini untuk laki-laki itu wajib banget cuy ya. Tapi kalau untuk perempuan ya ada ada apa namanya, ada uh, halangan tersendiri. Buat uh, perempuan gitu, cuy. Oke, okay, ini adalah video pertama saya di bulan Ramadan ini, cuy. Ya, di tahun ini, cuy. Alhamdulillah, kita masih dipertemukan kembali, cuy, di bulan Ramadan ini, cuy. Makanya, di bulan Ramadan ini, saya akan memperbanyak buat video-video uh, ngakak plus, ya. Jadi, buat korang yang support saya untuk membuat uh, video ngakak plus lebih banyak lagi, korang bisa kirimkan video-video yang uh, berbau bulan Ramadan, gitu ya. Pokoknya, video-video yang menarik untuk kita reek. Dan terutama pastinya yang kelakar, yang lucu gitu cuy ya Untuk di tiktok orang sudah tahu semua cuy ya Channel saya namanya NDTK aja gitu ya Sambung aja NDTK Dan buat korang yang tidak main uh, tiktok Korang bisa follow uh, grup ngakak plus gitu cuy ya Seperti ini korang bisa lihat Tulis aja di apa namanya di facebook pencarian disitu ngakak plus uh, Untuk kategori grup gitu ya ngakak plus dan anggotanya baru satu baru saya sendiri cuy karena ini baru-baru saya buat cuy ya baru banget saya buat cuy jadi korang bisa posting video-video yang uh, menarik lucu di dalam sini cuy ya bebas ya yang penting jangan berbau uh, apa namanya bau bau video-video yang enggak baik gitu ya tapi pastinya saya hapus lah kalau nggak baik gitu ya Saya menerima video-video yang kelakar Yang um, ada motivasi pokoknya yang yang menarik untuk kita react gitu cuy ya Oke langsung aja kita ke video yang pertama Oke video pertama itu judulnya adalah Jeb kacau Rahim tidur <laughs> Ya ini, ini kelakar ini Ini secara tidak sadar gitu ya Rahim dikacau ini cuy Oke ha <laughs> salah deket <tekan. laughs> Hai ini rahim orangnya muda muda tertidur ya <laughs> Mungkin setiap ini raim tidur, cuy. Ya, tak tahu dia buat apa setiap malam gitu. <laughs> Dipatok, ulo ulo <laughs> uh, eh. istirahat ini kali, Saya tak bisa du tidur duduk seperti yeah. ini sih ya. Rahim bisa gitu, ya. the numpy send your numpy ah okey ah eh ah ai awak kenapa sebab awak suruh tidur, <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> tidur lagi Saya <laughs> <laughs> yang Oh, tak semua videonya itu tidur ya. Oh, uh, romantisnya. <laughs> Oke. Okay. Saya tengok di video ini tuh bukan um, melihat rahim tidur je. Tidak, tidak ya. Saya saya tengok video ini tuh memperlihatkan rahim dengan je itu benar-benar sangat dekat gitu ya. Saya, saya baru tahu ya di video ini tuh uh, terlihat rahim dengan je itu benar-benar dekat gitu ya. Dekat banget. Next video selanjutnya, cuy. Oh, mati ke tuh. Aneh guys, tiap ada orang yang masuk kedai itu katanya aku nggak kelihatan ada di meja sini, ayo. Hmm? setiap masuk setiap masuk kedai tanam nampak Oh iya, temboknya kiti. Oh, Oke. Saya tadi nggak paham gitu ya. Awalnya saya gak paham ternyata <guluh> bajunya itu hello kitty gitu ya. Aduh, saya kira tadi mistis gitu sih. <guluh> Oke, <Okay>, next. Oh, mati katu. Kalian itu kan salto Yesus. Oh, itu doa sama Yesus. Bagaimana? Bagaimana? Miss Kayaknya sih ini cuy ya. Uh, eh, video ini sebenarnya untuk toleransi sih sebenarnya cuy ya. Bukan untuk uh, saya saya klarifikasi aja ya. Mungkin saya bisa membantu yang membuat video ini. Ini um, memperlihatkan toleransi cuy cuy. Ya. Bukan untuk mempermainkan gitu ya. Mungkin ya pergaulan budan itu eh uh, dia bergaul dengan kebanyakan anak Muslim gitu ya, apalagi yang selalu saat apa namanya melakukan sesuatu itu meng mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim gitu ya. <laughs> Oke okay, next. 24. Oh ini kalau nggak salah ya orang ini tuh yang pernah saya reek gitu ya, yang kena tilang. Ubur-ubur ikan lele gini, Kalau nggak salah cuy ya Bentuk rambutnya kayak Bejita gitu Dia tuh Oh dia beneran cuy <gulung> <gulung pasal aja. tik> Stoking yang dia, pake, dia guna tuh kayak stoking wanita <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> <Adrian> <tuk> <Aduh>. <tuk> Saya kalau ada di Apa namanya Di dekat sini nonton pula tuh Saya kayak apa ya, ngakak banget pas DJ ya karena saya nggak tahu ngakak aja dengan lihat yang macam nih gitu ya <laughs> oke okay, next how is it? nggak oh, paham maksud video ini apa ya? Kita ulang lagi dulu cuy ya. Dia makan apa it itu? Call ya? Oh, yeah, looks... Saya nggak paham ya. Tapi kayaknya ini anak kayak menyembunyikan gitu ya, menyembunyikan rasa. Kan kol, kol itu kalau dimakan rasanya kayak gimana gitu ya. Karena ini seorang ibu yang menyuruh, jadi dia menyembunyikan rasanya. Atau gimana sih? Kurang bisa jelaskan di bawah cuy ya. Saya kayak tak paham di sini cuy. Oke, okay, next. Oh, apa tiket tuh? Ya, sahur. Gue persis banget, ya. Aduh, kerasukan roh Hindustan ini. Ada-ada <laughs> aja. Oke, okay, next kami tak kami budak-budak. Bukan -budak. kami nak bahan pak kodi, tapi oh. kami nak hina nasihat pak kodi. Kalau boleh kita kan Islam, lepas tu kita kan jantan. Lepas tu kita tak bolehlah pakai gelang-gelang macam ni. Apa apa gua ulang dulu, Ci? Eh, kami tak minta kami budak-budak. Kan kami nak bahan Pak Kodi, tapi oh. kami nak nak nasihat Pak Kodi. Nah, kalau boleh kita kan Islam, pastu kita kan jantan. Lepas tu kita tak boleh lah pakai gelang-gelang macam ni. <tuk> Pak Kodi, Pak Kodi diingatin sama anak-anak. Nah, ini ini yang saya enggak. Saya enggak paham, Ju ya. Uh, mungkin karena ya saya belum terlalu banyak belajar tentang agama gitu ya Apakah ini benar gitu ya? Nyata bahwa kita itu dilarang menggunakan gelang macam ini atau kalung gitu ya Kalung macam ini cuy Saya menggunakan ini sudah terbiasa sejak saya masih kecil lagi gitu ya Tapi ini kalau jam tangan gimana gitu ya Apa saya paham gitu ya, tapi budak nih masih kecil, dia udah paham gitu ya saya, saya belum tahu pasti itu, apakah benar ada larangan Tapi ada juga saya lihat, Ustadz menggunakan jam tangan dengan gelang Gelang yang batu itu, yang bulat-bulat itu eh uh, Korang bisa kok jelaskan di bawah sih ya, biar saya paham pula gitu ya Oke okay, next Dia ngapain? Ini mungkin gara-gara puasa gini cuy ya. Saya gak terlalu fokus gini Itu dia Oh ini sarang lebah Oke okay. ah? <laughs> Lebahnya gak masuk ini, juh. Lembahnya ga masuk karung gitu. Ah, aduh, aduh, Eh, kita take on satu kali lagi, juh. Gua... Eeeh? Eeeh, Bangke <laughs> Oke <Okay>, next <Huh. sighs> Ternyata dibalik cuy ya Aduh Kok gue yang kaget gitu Oh pisohnya dibalik tadi, gue nggak perasaan gitu Ci. Oh yeah. cik, ya, dia sempat balik di situ tadi Ci. ya. Oke okay, next, aku gue aja gitu ya. Ini kayak saya kira video-video sadis gitu ya. <laughs> my jadi buang? Tapi ini normal sih Joy ya. Kalau saya di posisi Bu ini, pasti saya juga melakukan hal yang sama. Pasti saya kaget banget karena saya itu orangnya mudah untuk kaget gitu ya. Mudah banget. Oke next. <laughs> Ending you... Okay, okay, next. <laughs> ah, fine. Gue video ini ada, -ada gitu ya. <laughs> Simple tapi ngakak banget, sumpah. <laughs> Gue nggak gua nyadar tadi di sini, cuy. Pengambilannya keren, sih. Tadi saya pikir ini cuy, hewan yang, <laughs> hewan yang ada di pasir biar biasanya ada hewan-hewan seperti itu cuy <laughs> Saya pikirnya itu ternyata kaki dia <laughs> bangke. <laughs> Oke, <Okay>, next. Fragment. <Backpack. laughs> Allah, backpack. Allah backpack. Oh. Assalamualaikum warahmatullah Wassalamualaikum warahmatullah warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum <laughs> warahmatullahi wabarakatuh. <laughs> Itu yang buat saya gak tahan Kalau ada yang melakukan seperti ini Cik, Saat kita sholat gitu ya Apalagi sholat jumat kalau kita saling apa namanya saling tatapan muka saya nggak bisa tahan itu, cuy saya nggak bisa tahan itu. Apalagi posisi seperti ini. Ini kayaknya videonya menceritakan tentang seseorang yang lagi belajar beribadah gitu ya. Ini bukan uh, ada ya. jangan ada lagi komentar bahwa ini adalah mempermainkan, bukan bukan cuy. Ini adalah sebuah motivasi kayaknya cuy bahwa. Uh, semua itu butuh proses gitu. Apalagi so soal belajar sholat seperti ini cuy. Pasti ada-ada ada aja gitu ya. nggak selamanya itu yang kita pelajari itu cepat sempurna. nggak gitu ya. nggak pasti banyak prosesnya cuy. Contoh di video ini cuy. Itu menurut tangkapan saya. Oke? Okay? Next. Oh, apa tiga tuh? Wih bukan bukan Bukan Bukan Bukan Bukan, bukan. De -de -depan, ini. depan Depan Depan <laughs> <laughs> Dia nelek hal-hal normal gitu ya kok bisa oh, apa tiga run, run, run, run <laughs> bukan, bukan bukan, bukan bukan, bukan De depan ini, depan, depan <laughs> sakit berkuat sial <laughs> saya ini settingan ke atau gimana dia cuman bercanda ke atau gimana tapi ini ngakak banget sumpah sumpah ini ngakak banget gue gak nyangka videonya bakalan sengakak ini sih padahal itu simple banget gitu ya oh. <laughs> oke okay, next, ini video terakhir sih ya video terakhir Gua udah sakit perut banget ini oke lagi-lagi Elah, bang? <laughs> oh, amat deket tuh. Udah, ending yang cukup oke, cuy. Itu tadi beberapa video ngakak plus ya, yang mana teman-teman kita, tag nama saya di TikTok ya, seperti biasa. Dan kalau memang kurang ingin saya membuat banyak video-video seperti ini, kurang bisa kirimkan video sebanyak-banyaknya gitu ya kalau bukan di tiktok dan uh, ngakak plus yang ada di grup ngakak plus yang saya buat di facebook gitu ya, kurang bisa kirimkan semua video-video atau meme yang menurut kalian itu lucu untuk uh, sekedar gambar je Korang bisa kirimkan saja gitu ya Nanti saya akan baca Kalau berupa video saya buatkan video Kalau berupa gambar juga saya buatkan Gambar gitu ya Oke okay, terima kasih buat korang semua Yang selalu support saya di channel yang NDTK ini Dan bisa memberikan hiburan-hiburan Seperti ini lagi Kalau saya ada salah mohon dimaafkan gitu cuy ya Mohon banget dimaafkan Karena saya juga manusia yang tidak luput dari salah Dan dosa cuy Oke okay? Mungkin itu aja cuy. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Saya Indi pamit undur diri. Thank you next. Thank you next. Dan thank you next. Bye.